Assalamualaikum guys Kami akan vlog Video terbaru JLS Tanggal Aduh. Hari Sabtu Tanggal 5 Maret 2022 nah Ini guys Ini kantor JLS slot 7 guys ya itu kantornya Siap. Siap. ya kami setarnya di kantornya guys ya lot 7 Comment, share subscribe yang penting subscribe guys untuk mengembangkan channel kami strolo office Sudah jadi, guys. Kemarin di sebelah kanan kami, guys. Jalannya ini sini. guys ya ini ini cross ke arah serang Tambakrejo ke arah serang video kami ini Guys, ini sekarang sudah di Kasip sirtu atau foral. ini kemarin belum guys ya kemarin kami di sini belum sekarang Alhamdulillah sudah Dilaksanakan sekali, tapi akan mengeplok video terbaru, insya Allah. nya gas itu ada air mandur terus, guys. Nah, itu. Lihat ya, itu dari JLS slot 7, guys. Ada airnya. Nah, ini dipertebal lagi, guys. Eh supaya mantap JLS slot 7 besok ke arah Serang. Ntar lagi kami sampai jembatan, guys. Nah, ini berarti, guys, Lagi istirahat. Jangan lupa guys ya, subscribe-nya guys untuk mendukung perkembangan channel kami Tolong dukung channel kami guys ya, subscribe jangan lupa Subscribe-nya jangan lupa guys Baik, di akhir, guys. Ini vlog video CLS 7 liter, vlog 7 liter. Nah, kalau perkembangannya serang, guys. Dari jembatan ini nah seperti itu, guys. Nah, ini, ini sana tuh ke arah serang, guys. Ke arah serang. Nah itu, itu camp-campnya yang pe, pe, pekerja CLS, gubuknya maksud aku. Ya cukup sekian dulu guys, dukung kami, channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.